Halo sahabat zodiak 48 kembali lagi berjumpa saya di channel ini di video ini kita akan membahas tentang 4 pekerjaan yang cocok dengan seorang Aris namun buat kamu yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya dan khusus buat kamu yang punya pertanyaan seputar zodiak silahkan hubungi admin kami yang kontaknya tersedia di kolom deskripsi dan disini saya informasikan bahwasanya ramalan ini bersifat umum tidak bisa cocok untuk semua orang dan semua energi jika kamu merasa cocok silahkan Stay terus di channel ini dan jika kalian merasa kurang cocok, silahkan cari yang lebih cocok kepada energi Anda. Baik sebelum kita ke ramalannya ataupun pembahasannya, disini saya informasikan terlebih dahulu buat sahabat yang hobi seputar dunia burung ataupun hobi mendengarkan suara kicauan burung, Silahkan kunjungi channel di bawah ini. Kemudian, klik subscribe dan bunyikan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan setiap video yang diupload berbau dunia burung. Dan disini juga saya informasikan, buat sahabat yang ingin berdonasi kepada kita melalui bass silahkan klik link di kolom deskripsi. Dan itu tujuannya agar kita lebih semangat lagi dalam mengupload setiap video ramalan. Kembali ke topik pembahasan, kita akan membahas empat pekerjaan yang cocok untuk seorang Aris dan untuk mempersingkat waktu kita langsung saja mengambil kartu yang pertama yaitu pekerjaan yang cocok kepada seorang Aris selanjutnya kartu yang kedua pekerjaan yang cocok untuk seorang Aris selanjutnya kartu yang ketiga pekerjaan yang cocok untuk seorang Aris selanjutnya kartu yang keempat pekerjaan yang cocok untuk seorang Aris jika kartu pekerjaannya sudah kita dapatkan ini hanya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang iris di dalam kategori masing-masing pekerjaan. Untuk yang pertama, support energi pekerjaan yang pertama, selanjutnya support energi di dalam pekerjaan yang kedua, selanjutnya support energi di dalam kategori pekerjaan yang ketiga, selanjutnya support energi di dalam kategori pekerjaan yang keempat. Jika kartu support energi sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan pekerjaan yang cocok untuk seorang Aris. Dan di sini, satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saja kita membuka dan membacakannya. Untuk pekerjaan yang pertama yang cocok kepada seorang Aris adalah Six of Swords ataupun Anam Pedang secara umum ini disimbolkan tentang kesehatan dan secara umum bisa diartikan berbagai pengalaman hidup kepada orang lain dan di sini pekerjaan yang cocok kepada seorang aris yang pertama adalah seseorang yang bergerak di dalam dunia kesehatan namun sebagai seseorang penasehat agar lebih menjaga kesehatannya dan di sini juga seorang aris seseorang yang memberikan suatu support ataupun pengalaman kepada orang lain agar lebih fokus lagi menjaga kesehatannya dan lebih giat lagi untuk menjaga kesehatannya dan dapat disimpulkan bahwasanya pekerjaan yang cocok untuk seorang harus di dalam kategori yang pertama adalah seseorang yang bergerak di dalam dunia kesehatan namun tidak cocok sebagai perawat ataupun sebagai bidan dia di sini sangat cocok sebagai seseorang yang bergerak di dalam olahraga untuk menjaga kesehatan orang lain di masa depannya dan untuk support energinya adalah King of Pentacle secara umumnya King of Pentacle itu diartikan seseorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya serta dalam kategori ini seseorang yang lebih tua dari Aris sendiri jadi sini menggambarkan seorang Aris sangat cocok untuk mengingatkan orang lain agar lebih fokus menjaga kesehatannya dan lebih giat lagi dalam suatu kesehatannya dan di disini pekerjaan seorang Aris bukan perawat ataupun bidan melainkan di sini seorang Aris adalah seseorang yang cocok sebagai leader di dalam suatu bidang olahraga ataupun bidang gymnastik dan pekerjaan itu sangat didukung oleh orang tua Aris sendiri dan kartu kesimpulannya adalah desan Sun secara umum desain itu diartikan pencerahan memberikan pencerahan serta memberikan masukan kepada orang lain untuk menuju kehidupan yang lebih bagus lagi. Jadi di sini jika kartu desan kita gabungkan dengan pekerjaan yang pertama menggambarkan seorang Aris merupakan cocok dalam pekerjaan suatu bidang kesehatan, namun tidak dari sebagai seorang perawat ataupun bidan. Di sini mencolok kepada Aris sangat cocok menjadi seorang leader gimnastik ataupun seseorang yang bergerak di bidang olahraga dan pekerjaan itu didukung penuh oleh orang tua Aris sendiri dan di sini desain menggambarkan seorang Aris merupakan orang yang memberikan pencerahan ataupun memberikan masukan yang sangat positif kepada orang lain agar lebih menjaga kesehatan serta kebugaran diri orang lain dan untuk kategori pekerjaan yang kedua yang cocok kepada seorang Aris adalah four of one ataupun empat tongkat four of one bisa digambarkan ataupun diartikan seseorang yang memberikan pekerjaan not kepada orang lain seseorang yang memberikan masukan kepada orang lain di dalam suatu kategori bidang ataupun usaha seseorang yang mengajak orang lain untuk bekerja sama di dalam dunia perdagangan. Jadi untuk pekerjaan yang cocok kepada seorang aris dalam kategori pekerjaan yang kedua adalah seseorang yang bergerak di bidang perdagangan ataupun marketing. Jadi pekerjaan yang cocok untuk seorang aris yang kedua itu merupakan seorang salesman yang mampu mengajak orang lain untuk membeli produk ataupun memakai produk serta menawarkan suatu produk kepada orang lain dengan cara bijak dan bijaksana. Di sini digambarkan dengan dua orang yang sama-sama memegang satu bunga dan disini disimbolkan bahwasannya seorang Aris mampu untuk mengajak orang lain untuk menawarkan barang kepada orang lain dan disini Aris sangat cocok bekerja di dalam dunia marketing ataupun salesmen dan untuk support energinya adalah King of Cup Secara umum, King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Dan dalam kategori ini, seseorang yang lebih tua dari arus sendiri. Dan di sini menggambarkan pekerjaan yang cocok untuk seorang Aries adalah pekerjaan yang menggeluti di dalam dunia marketing ataupun perdagangan. Karena kan seorang Aries mampu menawarkan produk ataupun jasa kepada orang lain dan pekerjaan itu sangat didukung oleh orang tua Aries sendiri. Dan jika kartu desan kita gabungkan dengan pekerjaan yang kedua di sini menggambarkan, Seorang aris sangat cocok untuk mengajak orang lain untuk melakukan usaha ataupun membeli produk serta menawarkan jasa dan pekerjaan itu di dalam dunia perdagangan ataupun marketing dan pekerjaan itu didukung penuh oleh seorang tua aris sendiri dan desain di sini menggambarkan seorang aris mampu mengajak orang lain dan mampu memberikan pencerahan kepada orang lain untuk mengambil produk ataupun mengambil jasa yang ditawarkan oleh seorang aris sendiri. Selanjutnya kita kartu pekerjaan yang ketiga yang cocok kepada seorang aris adalah. Seven of Cup ataupun tujuh piala Untuk pekerjaan yang ketiga yang cocok kepada seorang Aris adalah seseorang yang bergelut ataupun yang menggeluti dunia usaha yaitu fokus kepada usaha sendiri jadi, untuk pekerjaan seorang aris yang ketiga, tidak bekerja kepada orang lain namun fokus kepada usaha sendiri. Jadi, di sini menggambarkan seorang aris sangat cocok untuk membuka usaha sendiri, baik itu usaha perdagangan ataupun usaha di bidang jasa, karena di sini menggambarkan seorang aris memiliki banyak angan-angan ataupun impian untuk meraih masa depannya yang lebih bagus lagi dan di sini juga menggambarkan seorang Aris sangat cocok menjadi seseorang yang menggeluti usahanya sendiri dan melihat peluang di dalam suatu kategori usaha yang ia geluti dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah Queen of Pentacle, secara umumnya Queen of Pentacle itu diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Jadi, di sini menggambarkan seorang Aris sangat cocok dengan pekerjaan yang dihulupinya sendiri ataupun yang dibukanya sendiri tanpa bekerja kepada orang lain. Dan pekerjaan ini sangat cocok di dalam suatu usaha wedah swasta ataupun di dalam dunia jasa, dan pekerjaan tersebut didukung oleh pasangan Aris sendiri. Dan jika kartu desan kita gabungkan dengan pekerjaan yang ketiga di sini menggambarkan seorang Iris memiliki angan-angan ataupun cita-cita yang tinggi untuk masa depannya sehingga ia di sini cocok untuk membuka usaha sendiri tanpa bekerja dengan orang lain dan pekerjaan itu didukung penuh oleh seorang pasangan aris sendiri dan desain di sini menggambarkan seorang aris mampu menciptakan peluang lapangan kerja kepada orang lain yang dapat diartikan seseorang yang memberikan pencerahan kepada orang lain di dalam kategori kehidupan sehingga kehidupan orang lain akan lebih bagus lagi dan untuk kategori pekerjaan yang keempat yang cocok untuk seorang aris adalah 9 of pentacle ataupun 9 koin secara umum Nine of Pentacles ini bisa disimpulkan tentang keuangan ataupun di dalam karir dan pekerjaan. Jadi di sini mencolok kepada pekerjaan yang cocok kepada seorang Arus adalah seseorang yang bergelut di dalam dunia keuangan ataupun perbendaharaan. Dan di sini pekerjaan yang cocok yang keempat kepada seorang aris adalah seseorang yang memegang kategori keuangan ataupun bendahara di dalam suatu perkantoran ataupun usaha orang lain. Dan di sini seorang aris merupakan seseorang yang dapat dipercaya untuk mengontrol keuangan serta pengeluaran dan pendapatan di dalam suatu bidang usaha orang lain. Namun di sini seorang aris sangat cocok bekerja kepada orang lain dan mendapatkan kepercayaan di dalam suatu kategori keuangan dan support energinya adalah Kenaik of Cup secara umumnya Kenaik of Cup itu diambilkan seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun jadi di sini menggambarkan seorang Aris sangat cocok mendapatkan kepercayaan untuk mengelola suatu usaha di dalam kategori keuangan dan pekerjaan itu sangat didukung oleh orang-orang di sekitarnya yang disimbolkan dengan Kenaik of Cup dan jika kartu desain kita gabungkan dengan pekerjaan yang cocok kepada seorang Aris yang keempat adalah menggambarkan seorang Aries sangat cocok untuk mengkontrol keuangan di dalam suatu usaha perdagangan ataupun usaha perkantoran dan kerjaan itu sangat didukung oleh orang-orang sekitarnya dan berkan kerjanya dan desain di sini menggambarkan seorang Aris mampu memberikan gambaran ataupun mampu mengemban amanah serta kepercayaan yang diberikan orang lain kepada dirinya dalam mengelola keuangan. Baik di sini kita simpulkan, untuk pekerjaan yang cocok kepada seorang Aris yang pertama adalah di dalam dunia kesehatan, yaitu di dalam kategori olahraga ataupun gimnastik, dan yang kedua adalah di dalam kategori suatu perdagangan ataupun marketing yang disebut dengan salesman. Dan yang ketiga adalah seseorang yang mencocok membuka usaha sendiri di dalam dunia perdagangan ataupun jasa tanpa bekerja dengan orang lain. Dan di dalam kategori yang keempat adalah seseorang yang mendapatkan kepercayaan untuk bekerja di bidang keuangan. Dan tindakan itu sangat didukung oleh orang-orang yang berada di lingkungan sekitar Aris sendiri termasuk pasangan Aris sendiri.